mantap. Anda pernah mendengar uh, penghasilan youtuber yang fantastis miliaran rupiah bisa dihasilkan di konten-konten video? Bukan cuma miliaran, puluhan miliar. Nah di sini kita akan bahas itu. Di video ini saya akan uh, mengulas bagaimana langkah-langkahnya agar kita mendapat penghasilan uang di YouTube, khususnya bagi yang pemula. Buat emak-emak dan kaum muda, kaum milenial daripada kita memakai handphone kita untuk bersosial media hanya untuk menebar ujaran kebencian hoax mencampuri urusan orang lain yang tidak pantas kita campuri saling hujat dan maki lebih baik kita pakai komputer kita, pc kita, handphone kita untuk menghasilkan uang penasaran? bagaimana langkah-langkahnya agar uh, kita dapat menghasilkan uang di youtube? khususnya pemula berikut langkah-langkahnya jangan dulu memikirkan mendapatkan uang di youtube aneh ya, langkah pertamanya jangan dulu memikirkan uang di youtube sementara kita membahas ingin mendapatkan uh, uang di youtube tapi itu standar lang langkah pertama jangan dulu memikirkan pendapatan uang di youtube dan uh, langkah kedua anda harus sabar dan serius dan buat diri anda nyaman di youtube langkah ketiga kita buat email email yang baru untuk akun youtube dan harus ingat email ini sangat penting dan e, sangat bermanfaat nantinya jadi harus dihafal harus diingat dan lebih baik dicatat agar tidak lupa langkah keempat kita daftar di youtube Next, uh, langkah kelima, kita upload video sebanyak mungkin, video seorisinal mungkin dan bermanfaat buat orang lain. Jangan mengupload video yang tidak ada manfaatnya. Langkah keenam. Jangan mengambil video orang lain. Video, musik, gambar yang ada dan dilindungi hak cipta. Jangan. Jangan karena itu berbahaya tindakan-tindakan yang berbahaya. Mungkin uh, sekarang saya lihat tidak oh, masalah, tidak masalah mengambil gambar, video, musik, karena tidak ada hak ciptanya. Tapi kita tidak tahu bulan depan, tahun depan, ini sudah ada hak ciptanya, sudah didaftarkan. Nah ini yang berbahaya. Lebih baik kita buat video yang orisinal. Jadi jangan mengambil video yang ada hak ciptanya atau copyrightnya nya memenuhi syarat standar youtube jam tayang jumlah subscriber atau orang yang berteman atau orang yang mengikuti channel kita uh, itu itu uh, yang harus kita lakukan untuk YouTube youtuber pemula jika kita sudah memenuhi tujuh langkah-langkah ini saya juga mengikuti langkah-langkah ini saya sudah mempraktekannya itu dan berhasil saya jamin berikutnya youtube anda sudah dapat menghasilkan uang bro Ensis, jika anda senang dengan video ini klik like dan klik subscribe agar saya dapat kawan baru dan klik lonceng supaya berlangganan untuk video-video selanjutnya dan jika ada kesempatan supaya video ini dapat manfaat buat orang lain klik share oke selanjutnya kita akan membuat akun email akun email gampang sih dibuat cepat hanya 2 menit bisa langsung selesai setelah kita buka kita cari google email kita klik kita masuk ke pendaftaran akun pendaftaran email Ya tulis nama depan, nama belakang. Saya tulis nama saya sendiri di sini. Untuk alamat email, bisa diganti-ganti. Bisa diganti dengan, uh, terserah mau kasih nama apa. Kata Sandi, di sini ada keterangan gunakan minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Nah, kalau ini salah ini nanti ya, ya benar ya kita ulangi lagi pembuatan sandi agar sandinya bisa terlihat saat penulisan klik eh, ada tanda mata itu berikutnya Berikutnya, tinggal kita isi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, terus uh, jenis kelamin. Kita klik "Berikutnya", nomor handphone harus diisi untuk verifikasi. Jadi, Google akan mengirim uh, verifikasi melalui SMS kode. Kode itu yang harus kita tuliskan kembali di sini sebagai tanda bahwa an, uh, benar pemilik dari nomor handphone tersebut. Ya, saya ikut atau bisa juga lewati. Ini privasi dan persyaratan yang harus kita baca, uh, berbicara tentang ketentuan dan aturan di sini. Jika sudah selesai dibaca, klik saya setuju. Selamat. Akun email Gmail Anda sudah jadi. Untuk syarat YouTube, harus memakai akun Gmail. Pilih tampilan, default. Dan ini bagian uh, isi dalam. Uh, saya buka email, email masuk isinya keterangan bahwa akun email sudah selesai dibuat sekarang kita berpindah kita cari youtube di google pencarian oke ketemu youtube kita klik ya kita masuk di youtube Itu ada simbol R warna hijau. Kita klik. Ya, baru kita klik lagi your channel. Channel kita. Nah, kita harus registrasi juga di sini. Ya, registrasinya yaitu you uh, menuliskan nama. Nama channel kita bisa juga ditulis lain. Kita sudah memiliki akun uh, YouTube. Sudah memiliki channel YouTube. Ada pilihan customize channel YouTube Studio. Kita pilih uh, YouTube Studio. Nah, di sini karena masih baru, ada tampilan ini untuk upload video. Video juga bisa diupload melalui pojok atas. Nah, sekarang kita mau upload video harus bersifat publik supaya banyak orang melihat. Kalau privat kan cuma kita yang bisa lihat, sayang kita cari video kita pilih-pilih yang mana oke yang ini e, contoh saja terus kita buka ah, ini sudah langsung masuk dan langsung otomatis e, dia upload kita kasih nama untuk video ini jadi sambil di upload kita sambil juga menulis nama dan keterangan, deskripsi deskripsi sini harus menarik uh, supaya penonton bisa baca keterangan video dan keterangan ini juga berpengaruh pada pencarian video orang-orang yang mencari video jika kita menulisnya dengan tepat, bisa video kita bisa jadi referensi. Kita belum membahas lain di sini, kita belum membahas kanal-kanal uh, yang lain, kita yang standar-standar dulu. Sekarang kita akan mengisi tag, akan mengisi kata kunci. Kata kunci ini harus diisi penting karena fungsinya untuk eh, sebagai kata kunci kata kunci untuk para pencari video, gambar. Jika kata kuncinya tepat dengan apa yang kita tulis di sini, video kita sendi, video kita ya akan keluar. Dan video-video yang lain yang kata kuncinya mirip kita masuk di bagian add play playlist create new playlist kita tulis saja playlist ini istilahnya bagan-bagan video-video -bagan, uh, yang akan kita tempatkan di playlist mana playlistnya kita buat sendiri kita bisa tulis tentang bumi kreatif macam-macam lah bisa kita tulis di situ videonya sesuai uh, judul playlist atau menyangkut judul playlist daftar putar ya video kita sudah terupload dan alamat uh, linknya sudah ada ini bisa kita copy dan kita share kemana-mana, bisa ke facebook, bisa ke Twitter WA kita bisa return juga kalau memang masih ada yang kita lupa tulis kita atur kita bisa kembali kita edit lagi nah ini gambar dashboardnya yang tadi kita klik tampilannya begini ini bagian analitik yang menjelaskan uh, status videonya kita bagaimana viewnya ada berapa uh, orang menonton waktunya dan wallpaper kita bisa kita ganti sesuai keinginan dan channel kita bisa kita tulis uh, deskripsi bahasa, juga bisa kita ganti. Ada macam-macam bahasa di sini, ya. Ini bagian uh, status dan fitur. Sini, monetize-nya sudah tertulis layak dan bisa klik aktifkan. Tapi yang jelas standarnya belum terpenuhi. Standarnya harus memiliki 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. 1000 subscriber pengikut kita. Itu standar. Standar yang diberikan oleh Youtube untuk video kita dapat dimonetize. Atau kita bisa mendapatkan uang di situ. Kita belum bahas sampai di sana uh, terlalu dalam karena hal ini belum belum penting takutnya kita utak-atik-utak-atik utak terus pada waktu sudah YouTube kita sudah memenuhi syarat 4000 jam tayang dan 1000 subscriber subscribe eh uh, kita dapat masalah karena terlalu banyak utak-atik yang kita tidak paham nanti ada video-video selanjutnya yang menjelaskan uh, detail-detailnya. Hal yang paling pokok untuk YouTuber pemula yaitu bagaimana cara kita memiliki subscribe 1000 orang dan 4000 jam tayang. Nah, ini uh, kita coba klik tadi. Aktifkan ini syarat-syaratnya. Kalau saya jangan dulu diklik kasih biar dulu, kasih biar dibiarin kita fokus saja dulu di memenuhi syaratnya itu dengan cara kita upload-upload terus video orisinil video-video macam-macam eh, cara yang dapat kita gunakan macam-macam model bisa kuliner, cara memasak. Eh, kerajinan tangan kreatif. Wisata. Kejadian viral. Dan masih banyak lagi. Sebaiknya video itu bermanfaat. Buat si penonton. Kalau tidak ya agak setengah mati mereka mau mereka mau subscribe tapi karena videonya jelek tidak bermanfaat mereka tidak subscribe menonton pun mungkin tidak tidak nyampe satu menit sudah keluar mereka ini channel saya sudah lama baru sebulan ini saya buka ternyata orang yang mengikuti saya subscribe subscribe-nya udah banyak hampir 3000 dan jam tayangnya sudah hampir 2 juta kita monetize-nya baru juga saya aktifkan dan sudah berhasil untuk 28 jam terakhir ini ada 53.000 yang tayang waktu tonton 6200 subscribe orang yang mengikuti adalah 8 orang dan sudah ada dolarnya Mesti sangat kecil, tapi sudah mulai masuk. monetize -nya baru dua hari, ya, dua hari atau tiga hari. Agar uh, kita banyak pengikut, subscribe-nya agak cepat untuk monet standar uh, YouTube. Nanti, kalau channel-nya sudah jadi, masuk di grup yang sudah saya buat grup Facebook nanti kita saling bantu untuk saling subscribe dan kita saling nonton supaya cepat-cepat untuk memenuhi standar YouTube dan kita dapat menghasilkan uang di YouTube Nah ini Status dan fitur monetize saya sudah diaktifkan sejak tiga hari lalu. Pertama di disublet atau di nonaktifkan. Saya pusing cari-cari referensi akhirnya saya dapat juga dan akhirnya berhasil dan sudah dimonetize. Buat bro and sis, jangan lupa bergabung di grup. Facebook yang sudah saya buat, agar kita bisa saling membantu di situ. Catatannya harus sudah memiliki channel YouTube. Kalau tidak, tidak akan diterima masuk di grup.